Kakek Jibril aku sangat tahu kualitas umatku. Aku sangat tahu bagaimana umatku. Saya harus selalu bersama kita, menjadikan dunia adalah sebuah tameng untuk umat-umat. Kemudian Nabi Alisalam menghadap kepada Allah, kemudian turun lagi ke dunia menghadap kepada Rasulullah. Ya Nabi BesarMu, kau telah selalu Allah wassalam. Barangsiapa yang terombakmu, semasa hidupnya dia telah berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, berbuat satu yang tercela. Tapi satu tahun, satu bulan, satu minggu, satu hari, bahkan ketika rohnya berbolak-balik di tenggorok gorgir malah bigorgir gara-gara tapi dia tidak bisa berkata apapun tapi matanya menatap memohon ampun kepada Allah Allah akan mengampuni dosanya begitu maha luas ampunan Allah terhadap kita Allah Maha pengampun terhadap kita tapi sayang 1000 kali sayang Allah Maha pengampun terhadap kita tapi jangan-jangan hamba-Nya yang tidak mau memohon ampun kepada Allah Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh